sini. Kita ke. Joshu. Bagus. Bagus. sini kita selai. Hari ini kita check. Kesian kat tanah. Yang. Kodangku tika, yang ku Agak Ah, bererus sih. Soalnya jauh. Oke. Okay. Satu pergi. Guys, hari ini cuacanya panas. Masih jauh deh dari sini. Banyak orang pakai itu ya serena panjang. Mak juga mau deh. habis cek. sakura ya di sana. Tidak pulang rumah guys. Cape. Habis cek. Pada pergi ke konser jadi satu jamu panjangnya, tapi lebih amannya, bisa bertanya ang. Ah, udah capek guys, baru selesai check yang blanku tiga nempa buat anak, kesehatan, tiga bulan dan empat bulan. Kesehatan, tiga bulan dan empat Udah capek ya? Dari satu jam 15 menit lewat kita pergi ke sana Terus apa ya? Ada perutannya ang, habis itu apa? Eh berapa sentimeter, eh, terus berapa kilogram gitu? kita bisa ngobrol sama dokter juga, habis itu bisa ngobrol sama sesar juga Jadi banyak apa ya? banyak hal-hal yang itu ya, ya jadi Mirsa juga udah capek dia tuh dia hasilnya bagus banget dia udah panjang <laughs> panjang dia udah uh, gede terus uh, berat juga oke okay lah gitu terus di hair juga udah kuah jadi Sensei juga wow kaget gitu ya walaupun dia waktu akhir masih kecil tapi ya udah gede. Ya, kalian bisa kulihat, kan? Sehat-sehat terus, ya. Jadi, ya, aku apa ya, tunang gitu terus. Um, cuma satu aja, aku khawatir um, mau bertanya gitu ya. Itu um, menyusuinya terlalu banyak. Sekarang, aku menyusui dua belas kali per sehari, ya jadi banyak kan kayak masih newborn baby gitu, jadi aku tanya ini gimana gitu, terus tugas orangnya bilang ah itu banyak ya kamu dan American ah, juga pasti capek, jadi mungkin tanya aku ah, sister sister ya gitu, jadi mungkin seberang lagi aku aku telepon sama sister, terus ya, tanya jadi Ha, selain itu semuanya oke okay lah Dan kali ini pertama kali aku lihat uh, anak yang umurnya sama kayak meru Chang, Yang berangku, tiga berangku mumpah ya Ada yang kecil, ada yang gede ya Ya memang kayak gitu Tapi buat aku juga ini pertama kali jadi ini anaknya kayak gini ya gitu Jadi hari ini sampai di sini dulu ya Thank you for watching. And see you in next video. Bye bye. Kawaii,